Suara angin membelah terus-menerus bergema di atas langit di atas tambang. Kelompok Lindung menyaksikan banyak tokoh dengan aura kuat berjalan melintasi langit ke arah mereka. Sebelum akhirnya berhenti dan melayang di langit di atas tambang. Lindung memperhatikan sosok yang bergegas dari langit ketika ekspresinya perlahan berubah serius. Dia bisa merasakan tekanan yang agak berat dan menindas dari tubuh mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang merupakan individu biasa. Kami dalam kesulitan, wajah Yuanfang juga berangsur-angsur menjadi jelek karena para pendatang baru ini. Segera setelah itu, dia mengepalkan giginya dan berbisik dengan lembut. Apakah kamu kenal orang-orang ini? Lindong bertanya dengan lembut. Yuanfang tertawa getir dan berkata, Lihatlah daerah utara, yang berwarna hijau disebut Xiao Tian. Orang-orang memanggilnya Eroding di Hand. Dia berada di urutan kelima dalam daftar yang dicari Sekte dan delapan ahli panggung Nirvana Yuan. Lin Dong melihat ke atas dan cukup yakin. Dia melihat seseorang berpakaian hijau. Dia tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Agak tinggi dan memiliki wajah yang cukup tampan. Namun, aura jahat masih ada di sekitarnya. Pada saat ini, kedua tangannya diletakkan di belakang. Tatapannya mengandung beberapa kecurigaan saat mereka mengunci kelompok Lindong. Orang itu ke selatan dikenal sebagai Luoyi. Orang memanggilnya tukang daging. Dia berada di peringkat keenam pada daftar yang diinginkan Sekte dan juga pada tahap 8 Yuan Nirvana. Petik dua. Tatapan Lindong bergeser dan sedikit terkejut. Dia melihat seorang pria berpakaian putih yang terlihat sangat ilmiah. Wajahnya pucat dan nama panggilan tukang daging itu tidak cocok untuknya sama sekali. Namun, Lindong secara alami tidak akan menilai buku dari sampulnya. Meskipun pria putih berpakaian mengenakan senyum di wajahnya, Lindong bisa merasakan aroma berdarah samar dari tubuhnya. Orang bisa mengatakan bahwa orang ini adalah karakter yang sangat kejam. Masih ada beberapa yang cukup terkenal di sekitar blue Rock Grounds, kata Yuan Fang Pahit. Sepertinya tidak mudah untuk berhasil melarikan diri. Hari ini, Lindong mendesah pelan di dalam hatinya. Namun, dia tidak panik. Dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama bertahun-tahun. Bahaya macam apa yang tidak pernah dia hadapi sebelumnya. Meskipun mereka berada dalam situasi yang agak suram sekarang, tidak mudah untuk memaksa Lindung menemui jalan buntu. Sementara pikiran-pikiran ini berputar di benak Lindong, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di telapak tangannya. Benda bulat es dingin telah didorong ke telapak tangannya. Menyebabkan dia terkejut. Dia baru saja akan berbicara ketika wajah seorang wanita muda cantik muncul di depannya. Lindong, kamu harus membawa benih kembali tidak peduli apa. Ing huan, huan dengan lembut menggigit giginya yang perak. Ada tekad di wajahnya yang tidak cocok dengan usianya. Jelas, dia juga bisa mengatakan bahwa situasi saat ini cukup mengerikan. Lindong sedikit mengaitkan alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membalik tangannya dan menyimpan benih ke dalam tas kiankunya sebelum dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, hal-hal belum mencapai tahap itu. Bahkan jika situasinya mencapai titik itu, tidak perlu bagi seorang gadis sepertimu untuk menanggung beban itu." Petik 2, "Hehe, adakah yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Apa lampu hijau dari sebelumnya?" Petik 2, "Sama seperti suara lindung memudar." Orang berpakaian putih di kejauhan, yang orang lain sebut tukang daging, Luoyi, tersenyum dan bertanya pada kelompok Yuanfang. Ekspresi Yuanfang sedikit berubah tetapi dia tidak menjawab. Jelas, dia tidak ingin membocorkan berita tentang benih kuno Yuan abadi. Hehe, aku pernah mendengarnya benih Yuan kuno yang abadi. Namun, Sulei dari Misa Segel Iblis tertawa dengan cara yang aneh sementara Yuanfang tetap diam. Dia tidak khawatir benih itu akan diambil oleh orang lain seandainya berita tentang itu bocor. Jelas. Dia sangat percaya pada kekuatan kelompok mereka. Kamu. Ekspresi Yuan Fang berubah secara drastis saat kemarahan melonjak di matanya. Oh. Keributan muncul di langit ketika kata-katanya terdengar. Sementara keserakahan melonjak di mata banyak orang. Seseorang menjilat bibirnya dan tertawa. Tidak disangka bahwa akan ada harta karun di sini. Luoyi juga kaget karena apa yang disebut benih Kuno Yuan Abadi. Segera, ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Dia menatap Yuanfang dan berkata, "Aku belum pernah melihat Sit Kuno Yuan Abadi. Bisakah nona Yuanfang dengan ramah mengambilnya dan memungkinkan aku untuk memperluas wawasan aku?" Petik dua. Ekspresi Yuanfang berubah dingin. Dia baru saja akan berbicara ketika Lindung keluar dari sampingnya. Dia menatap Luoyi tetapi dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu. Energi mental menyebar dengan kecepatan kilat, dengan cepat memindai wajah semua orang. Berat. apa yang kamu lakukan?" Luoyi kaget dengan tindakan Lindong. Segera, matanya berubah dingin saat dia berteriak. Lindong mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi mentalnya berubah menjadi banyak tirai cahaya di depannya. Pada tirai cahaya wajah yang digambar dengan energi mental. Mereka milik Luohi dan yang lainnya. Swoosh Swoosh. Lengan baju lindung bergetar. Banyak batu giok terbang keluar. Segera. Dia mencetak energi mentalnya dengan wajah semua orang ke batu-batu giok itu. Dengan lambaian tangannya. Seratus batu giok terbang ke tangan murid-murid Dao Sekte di bawah. Semua orang. Terlepas dari apa yang terjadi hari ini. Selama satu orang kembali ke dao sekte dan menyerahkan batu giok Kepada sesepuh, Aku pikir mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Suara rendah dan mendalam lindung menyebar di langit dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Ekspresi gerombolan di langit berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berkedip-kedip dan dengan cepat berganti-ganti antara keganasan dan keraguan. Taktik lindung benar-benar ganas. Dia telah secara langsung mencetak wajah semua orang yang hadir dan menggunakan nama Dao Sekte sebagai pencegahan. Meskipun orang-orang di sini bukan individu biasa, Sekte Dao adalah salah satu dari delapan Sekte besar dan salah satu penguasa wilayah Suan Timur. Jika kemarahan Dao Sekte benar-benar mencurahkan pada mereka, kemungkinan tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melawan. Sungguh orang yang kejam. Namun, Bukankah kamu takut bahwa kita akan sama kejam dan membantai kalian semua? Sudut mata Luo Yi sedikit berkedut. Dia menatap langsung pada Lindong sebelum dia tertawa dingin. Datang dan coba jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lindong mengambil langkah ke depan. Ekspresinya segera berubah biadab. Aura yang sangat kejam menyebar dari dalam tubuhnya. Menyebabkan cukup banyak karakter kejam ini. Yang bahkan telah mengambil kehidupan sebelumnya. Merasa takut. Mengapa murid Dao Sekte ini tampak lebih kejam dari mereka? Di sampingnya, Yuan Fang, Ying Huan Huan dan yang lainnya saling melirik. Mereka bisa dengan jelas melihat keragu-raguan di wajah mereka. Mereka semua diam-diam menghela nafas. Sepertinya untuk menghadapi karakter jahat ini. Mereka harus lebih kejam dari mereka. Heh, zaman benar-benar berubah. Seorang bocah panggung lima Nirvana Yuan sebenarnya berani bertindak begitu sombong di depan aku. Mungkinkah para murid yang diajarkan oleh Dao Sekte hari ini semua tidak tahu batas mereka. Ekspresi kejam melintas di wajah putih pucat Luoyi pada saat ini. Nada bicaranya juga menjadi seram. Tidak jauh dari situ, Sulei dan yang lainnya mengamati pemandangan ini dengan senyum dingin. Namun, mereka tidak segera menyerang semuanya. Kalian semua di sini adalah individu yang cukup terkenal. Jangan bilang bahwa kamu benar-benar terintimidasi oleh bocah ini. Luo Yi menoleh. Dia melihat ke banyak sosok yang melayang di langit saat dia mencibir. Beberapa orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya, sementara berbagai pemikiran mengalir dalam pikiran mereka. Xiao Tian, pria berpakaian hijau yang dijuluki Eroding di Menhen perlahan melangkah maju. Yang kelima pada daftar pencarian sekte memiliki reputasi yang cukup kuat di tempat ini. Karenanya, cukup banyak orang yang berpaling untuk melihat ketika dia berjalan ke depan. Dan bahkan mata Luo Yi menjadi sedikit lebih serius. Yuan Fang dan yang lainnya menatap Xiao Tian dengan sedikit cemas. Jika yang terakhir menyerang mereka pada saat ini, situasinya akan sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka. Kamu adalah Ying Huan Huan, kan? Namun, di bawah perhatian orang banyak, tatapan Xiao Tian berhenti pada Ying Huan Huan sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Ying Huan Huan dengan lembut merajut alisnya. Ada beberapa keraguan di matanya. Jelas, dia tidak mengenalinya. Meskipun aku harus ikut campur dalam masalah hari ini mengingat karakterku. Aku masih berutang budi pada kakakmu Ying Xiao Xiao saat itu. Xiao Tian berbicara dengan samar. Kelompok Yuanfang menghela napas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, ekspresi Luoyi dan Sulei menjadi gelap. Benih kuno Yuan abadi mungkin langka. Tapi Dao Sekte juga tidak mudah. Aku tidak dapat menangani berat benda semacam itu. Jika kalian tertarik, silakan dan ambil itu. Tatapan acu-ta'acu ta acu Xiao Tian menyapu semua orang sebelum dia tiba-tiba mundur. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak punya niat untuk ikut campur. Haha. Tidak terduga bahwa bahkan kamu, Xiao Tian, akan takut dengan sekte super. Luohi dengan dingin mengejek. Xiao Tian meliriknya. Kilatan sedingin es melintas di matanya. Tetapi dia tidak merespons. Baiklah. Karena kamu tidak memiliki keberanian. Aku akan melakukannya. Aku ingin melihat apa yang memberi bocah sombong ini kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku. Petik 2, Luoyi melangkah maju. Jarinya menunjuk ke arah Lindong. Segera, dia melengkungkannya ketika senyum mengejek muncul di wajahnya. Berat, jika kamu bisa menangani sepuluh serangan dariku, aku tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Lindong menatap Luoyi. Segera, lengkungan dingin yang mengerikan perlahan terbentuk di wajahnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.